Thank mm -hmm. you. belum pertemuan selanjutnya sebelumnya ya untuk pertemuan kali ini nanti bumi akan ajak kalian ber hmm. ber hmm. main kita bermain kita nanti tetap ber hmm. be hmm. Could you make it? 30 tahun, agamanya Islam, kamu bekerja di kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan kamu sudah berkeluarga. Ingat ya, kamu seorang laki-laki, kamu harus berperan jadi yang dituliskan itu. Oke, nomor dua, nomor dua, Perempuan. tiga tahun. <laughs> Kemudian pada tahun 17 tahun diperanya masing-masing ya kemudian satu orang itu menjadi seorang penanya nanti dia mempunyai lima pertanyaan oke untuk yang bermain dengarkan aturannya gini nanti kan ada lima pertanyaan setiap pertanyaan itu ada jawabannya kalau dia tidak atau ragu, ragu hmm. kalau misalnya kamu jawabnya ya kamu nggak usah bilang ya langsung maju satu Nah, Kaka -kaka. ini, kan, keramik ya, langsung satu keramik gitu ya, iya. satu keramik. Kemudian, kalau kamu jawabannya tidak berarti. Oke, okay. bisa kita mulai? Bisa wow. Oke, okay. uh, Bu Umi hanya melihat ya, nanti ya. Umi lihat ya. dari sana, kalian bermain perang okay. Bentar, bermain, halo bermain. semuanya siap? Ya. ya kurang semangat Kalau siap, harus semangat Kan oh. tadi semuanya semangat? Semuanya siap? Siap ya. ya. Pertanyaan ke 1 Apakah kamu dapat mengakses internet Setiap hari dan setiap saat Silahkan nomor 1 Dua Tiga Empat Lima Pertanyaan kedua Apakah kamu dapat menemukan rumah ibadah Atau fasilitas ibadah agama Atau kepercayaanmu dengan mudah Silahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 Pertanyaan ketiga Apakah kamu dapat menjadi pemimpin di sekolah atau institusi atau komunitasmu? Silahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 Pertanyaan keempat Apakah kamu dapat mengurus administrasi dengan mudah? Silahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan kelima, apakah kamu dapat berjalan kaki di malam hari sendirian dengan tenang? Silahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, Nah tadi kan sudah ya, nomor 1 sampai nomor 5 berbeda posisinya, ya enggak? Jadi ada yang ingin berpendapat, kenapa kok posisi di akhir nomor 1 sampai nomor 5 itu berbeda, ada tidak? Ada tuh Oh iya mbak, namanya siapa? Alim. Alim, silakan. Nomor 5, mendapat kebebasan dalam hal seperti mengakses internet, hmm. mendapat tempat ibadah mudah mudah. Hmm. Kejalanan tinggal nomor 2 Masih kurang jelas Masih kurang bebas Masih kurang bebas, oh, bebas. karena nomor 5 itu lebih bebas Kalau nomor 2 Kurang bebas, bebas. Oh, ya. Itu pendapat dari Mbak Alim Yang nomor 5 itu Lebih bebas Nomor 2 itu kurang bebas uh, Satu lagi ya Mungkin yang ingin berpendapat ada Oh iya, Mbak silahkan namanya siapa? Aisyah Mbak Aisyah, pendapatnya di gimana Mbak? Setiap orang mempunyai kebebasan yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa mendapatkan semua keuntungan seperti nomor 5. Ada yang nomor 5 Bahkan ada yang tidak mendapatkan semua keuntungan seperti nomor 2 ya. Dan ada yang saya mendapatkan keuntungan seperti nomor 1, 3, dan 4 Oh ya itu tadi pendapatnya Mbak Alif dan Mbak Aisyah Terima kasih ya Mbak untuk pendapatnya Oke uh, benar ya dikatakan Mbak Alif dan Mbak Aisyah Itu kan hampir sama Kalau orang itu kebebasannya berbeda-beda ya gak? Ya. Tadi yang paling bebas nomor? 5. 5. 5 Dia tadi menjawab ya terus makanya masuk terus paling cepat. Yang kurang bebas nomor? <tuk> nomor <tangan dari dua> Nah ini, setiap orang berbeda-beda Yang paling bebas nomor 5 Yang paling bebas Yang kurang bebas nomor? Er. Oke, untuk ke enam orang Tepon tangan dulu <tuk tangan> Di <dari dua> kontenang penontonnya juga yang memberikan pendapat Terima kasih jadi ini bermain perannya sudah ya Oke, sebelumnya Kulis berdepas? de acá Fitri Alim sama Aisyah ya sudah ya. Nah tadi uh, dari pembelajaran bermain peran apa dari bermain peran jalan Bisa kita ambil kesimpulan nah, kalau misalnya di sini. Di Kementerian tadi kan? tolong jangan membedakan orang. Ya, jangan membedakan kaum mayoritas dan minoritas. minoritas. Kalau kalian nanti jadi seorang pegawai, kalian melayani publik, melayani masyarakat. Jangan sampai kalian itu membedakan, "Ah, ini kelompok mayoritas, saya, saya ketipatan." Jangan ya, terus gimana? Terus. Hai, adil semua adil. Adil. semua orang itu ah. adil. Gimana gimana hai, ini? ini? Paham adil.